Yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku segala. Apa yang harus aku lakukan Untuk membuat kau menyayangiku Inilah aku yang memilih kau Hanya hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah dan tak akan berhenti mencintaimu. Oh, apa yang harus aku temui? membuat kau menyayangiku inilah aku yang memilih kau untukku oh karena aku mencintaimu dan satu hanya untukmu oh, seumur hidupku setulus hatiku